Pemerintah pusat sebetulnya sudah menjalankan proyek pengerjaan jalan Tol Bobor Ciawi Sukabumi, Bocingi, Jawa Barat sejak 2011. Setelah moloh sekian lama, sekarang pengerjaannya fisiknya sudah sampai di Seksi 2 Cikombong Cibadak, tepatnya di Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Kendati demikian, ternyata Tol Bocini Seksi 2 tidak termasuk dalam daftar tol yang dipastikan beroperasi pada akhir 2021 lalu. Ditambah proyek tol ini khususnya di Seksi 2 tidak jadi prioritas pembangunan pemerintah pusat pada 2022. Hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten Sukabumi jadi merasa kecewa. Bupati Sukabumi Marwan Hamami menuturkan kalau seharusnya pengerjaan tol bocini bisa diselesaikan lebih dulu di Seksi 3, Cibadah Sukabumi, atau Seksi 4, Sukabumi-Sukabumi Timur. Kalau Seksi 2 tidak diselesaikan, mungkin Seksi 3 dan Seksi 4 bisa molor karena masalah anggaran. Jelasnya, dikutip dari tribunjabar.id, Jumat 07 Januari 2022. Ia melanjutkan dirinya cukup menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang tidak memasukkan tol Bocimi Seksi 2 dalam daftar prioritas. Apalagi kehadiran jalan tol ini cukup dinantikan karena bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi di wilayah sekitarnya.